Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Kita lihat persahabat ya ada sebuah postingan dari salah satu, satu fanbase Kak sekelas kelas 24 lah Tepat hari ini tanggal 1 Maret Mudah-mudahan persahabat ya di bulan Maret di awal Maret 2023, tentunya mudah-mudahan kita semua selalu sehat, bahagia dan mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan segala apapun yang dilakukan segala urusan, Amin. Kita lihat di sini selamat pagi Maret 2023, tolong bawa kebaikan kepada kami untuk setiap air mata yang ditangisi di masa lalu, untuk setiap sakit yang dirasakan dan untuk setiap tantangan yang kami hadapi setiap harinya. Semoga di bulan Maret ini banyak membawa kebaikan untuk leslar idola kami dan juga untuk kami semua Leslar lovers Amin Masya Allah mudah-mudahan bahagia untuk kita semuanya doa baik mudah-mudahan diijabah dan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin. Kemudian juga selanjutnya, persahabat kita lihat di sini ada cidukan, momen saat papa bilar main bola ditemani oleh BBL dan Bunda Lesti Namun dibikin ngakak banget ya ketika melihat aksinya Bang Fatih yang lucu dan menggemaskan berjalan sambil membawa bola. Dan kita lihat persahabat ya videonya. Ini aksi lucunya BBL nih, ke tengah lapangan berjalan Sambil memainkan bola Aduh Masya Allah Dan tentunya bikin ngakak juga Papa Bilar persahabatnya ini ketawa ngakak Pas ada yang bilang Darah daging lobi Katanya itu emang abang ini plek-plek banget nih sama papanya Sampai gaya aja Tentunya sama Gaya jalan pun tentunya sama Masya Allah persahabat Inilah tentunya Kebahagiaan yang selalu kita dapatkan Kita lihat tuh, Bapak bisa pengangkap banget ya Ketika ada yang bilang darah daging lebih Katanya tuh Hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Diaturnya tiga akun satu satu mengatakan Abang L terpesona Lihat cewek sampai jalan Tetap dilihatin Ngakak lihat tingkah lakunya Jarang di up di media sosial dapat dikit-dikit Malah jadi FGB terus Daripada yang tiap hari, eh tiap jam Di up lama-lama dah terbiasa bosan Katanya itu Hingga komentar selanjutnya Dari movie muvideh 1997 mengatakan Ini video Fatih bikin candu gak bosan-bosan Lihat tingkah lucunya Semua aja gemes banget Melihat aksi lucunya BBL Kemudian juga selanjutnya Perasa kita lihat di sini ada video yang diunggah oleh Faen yang repost kembali oleh akun Sandal Putih Pilar, memperlihatkan Abang Fatih sedang mendorong koper. ini saat tentunya kakeknya baru nyampe Jakarta. ternyata Abang Fatih mau mendorong koper kakeknya ke kamar katanya tuh ini pinter banget tersambat. Masya Allah. Selain suka berbagi juga suka bantu-bantu ya untuk Abang Fatih luar biasa. Mudah-mudahan sehat terus, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Kita selalu kagum dengan Leslar Family. Kita lihat juga, tentunya banyak komentar yang diberikan. Di yang persahabat dari akun thread.com mengatakan, Iya, pengen banget mereka kamu di ke Medan pula kali ini. Yuk bisa yuk Pak Ishar ajak Leslar ke Medan. Masya Allah, kita tunggu saja kabar baiknya. Ada juga tanggapan dari akun Lily HM 15. Semoga sempetin waktu buat Rock balik ke kampung ke Medan Leslar Entertainment. Amin, Masya Allah. Warga Kona sudah tentunya menantikan sekali. Kejutan dari vlog Leslar Entertainment Dan kita lihat Banyak sekali tentunya pertanyaan Udah 4 hari ya, vlog Kira-kira Tentunya vlog selanjutnya Nunggu Fatih umur 2 tahun dulu ya pak Katanya tuh Lama banget nunggu vlog Kita lihat jawaban dari admin Leslar Entertainment Sabar Sebentar lagi pasti bakal ada kejutan Dari Leslar Entertainment Bismillah doakan saja yang terbaik Mudah-mudahan untuk vlog-vlog selanjutnya bisa trending kembali Selanjutnya, sahabat, kita lihat juga nih ada cidukan saat di Bali Masya Allah, so sweet banget ya Abang Fatih palsinya bahaya sekali dan bangga punya kedua orang tua yang sangat luar biasa Seperti Bunda Lesti dan tentunya Papa Bilar Makin romantis, makin cute Makin membuat baper warga Kono luar biasa. Kemudian selanjutnya kita lihat juga bersahabat ada Cidukan kemarin. Mashall terlihat sangat cantik banget ya Bunda L menghadiri acara MS Glow. Mudah-mudahan berkah, berkah dan semoga apapun yang dilakukan oleh Bunda Leslie kejora selalu dilancarkan dan selalu dimudahkan. Kita masih menunggu Cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana.